Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat pagi kembali di Vivi Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru, kabar dan kabar bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, bang. Mimin akan menyuguhkan informasi dan kabar spesial dari idola kesayangan kita. kabar pertama, para sahabat, ya, kita tentunya makin nggak bisa move on banget dengan ekspresinya, Rizky Bilar, saat main TikTok semalam. Dengan ekspresi hanya berdiam saja pun Bapak Bilal ini menjadi pusat perhatian banyak orang ya <laughs> Maksudnya kayak manapun Yang penting ekspresinya tetap konsisten Masya Allah banget nih idola kita Ternyata bukan hanya semalam saja Dulu pun ini ekspresinya pun tetap sama, hanya berdiam saja walaupun Sonya kayak mana nih persahabatnya. <laughs> Seperti apapun Sonya, ekspresinya tetap konsisten untuk Rizky Bilar. momen ini pun diripot kembali oleh akun mr.mrs.mrb underscore. Di sini kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan hancur, hancur deh tuh soundnya. yang penting ekspresi tetap sama ya, katanya tuh Masya Allah, hingga banyak sekali nih, dibanjiri komentar dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Behol aja mengatakan di kolom komentar Janji dengar sound itu Kagak goyang-goyang katanya tuh ya <laughs> Ini si cute banget Dan kita lihat juga para sahabat, Komentar berikutnya dari Niken Malaysia Mengatakan Menyalai kodrat ini mah katanya tuh Waduh inilah tentunya Idola kesayangan kita mau heran Tapi ya Leslar Mau bagaimanapun tentunya tetap selalu menjadi idola kesayangan. Kemudian persahabatnya kita intip saja untuk viewersnya di akun TikToknya Papa Bilar. Ternyata persahabat ya, ekspresi DM saja TikTok Papa Bilar sudah hampir ditonton satu juta kali. Wow, luar biasa nih idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk banyak orang dan selalu menjadi inspirasi pastinya Kemudian persahabat disimak juga di unggahan Abang L. Ini menginfokan bersahabat ya Soal lagu Lentera Ternyata lagu Lentera ini Hampir ditonton 11 juta Tuh bersahabat Kurang sedikit lagi menuju 11 juta Ini kebanggaan Dan sangat bangga Karena dukungan memang benar-benar terbukti Semakin banyak kepada Bunda Lesti Dengan karya-karya terbaiknya Masya Allah Ini patut kita tentunya selalu Mendukung karya-karya terbaik Semoga juga ada single-single terbaru yang keluar Apalagi mereka sudah mempunyai studio baru di rumah Masya Allah pastinya banyak sekali Karya-karya terbaru yang akan disuguhkan Yang akan diluncurkan bersahabat ya Untuk membahagiakan kita semuanya Yuk sama-sama tetap streaming lagu Lentera OTW menuju saat 11 juta Kita doakan yang terbaik buat karya-karya idola kita Selanjutnya, persahabat disimak juga di unggahan It's b Saat vlog Leslar Entertainment semalam, ketika Leslar sangat takjub dengan kota Paris, ternyata persahabat idola kesenian kita bukan hanya saja ganteng dan cantik, ternyata wawasan mereka pun sangat luar biasa luasnya, terutama Rizky Bilar. Ini sangat pintar dan cerdas mengenai sejarah nih, persahabat ya, Pasti, ya, Abang L. Enggak, tentunya memerlukan guru sejarah lagi karena papanya sudah tentunya cerdas mengenai sejarah Apalagi persahabat ya, Papa Bilar tentunya selalu mengorek-ngorek, selalu ingin tahu jawaban sejarahnya di kota Paris Luar biasa Dan salvo juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh K.S.P.T Syarat Gwit lesler selain tidak jomblo. Karena tahan nafas lihat mereka gelut, juga harus pinter, cerdas dan paham 99% wilayah itu. Gila sih lihat Pak Bos yang terus ngulik-ngulik sejarah Archdiak Triomphe, detail banget dan gak puas kalau belum dapat jawabannya yang tetap. guide harus yang betul-betul paham atau gak lupa sejarahnya. btw yang gue ingat cuman monumen-monumen itu peninggalan. Napoleon dah itu aja kata tentunya. <gifat> Ngebayangin abang didongengin tentang sejarah dunia sama papahnya Dan Bunda Les menatap bangga Punya dua jagoan yang cerdas-cerdas Masya Allah, amin Luar biasa banget ya Si kakak ini kalau soal sejarah langsung matanya berbinar-binar Subie kesukaannya Luar biasa di dalam kesengan kita Bukan hanya tampil tentunya cantik dan ganteng mereka pun memang sangat cerdas Luar biasa, Masya Allah Bangga Kemudian, para sahabat ya kita simak juga Ini makin gak sabar banget ya untuk melihat Vlog saat Bapak Bilar, Bunda Lesti kejuaraan Boxing oleh-oleh dari Paris Untuk Abang Fatih Masya Allah banget ya, apalagi ekspresi Abang El Selalu menjadi pusat perhatian juga bibirnya yang manyun masya allah banget ya semakin menggemaskan dan semakin lucu semoga ada vlognya dan pastinya kita selalu menunggu karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga bersahabat ya lesti love Wars indonesia Merayakan anniversary yang ke-8 tahun Luar biasa Kekompakan dan kesalitan dari fans sejati Bunda Lesti Semoga tetap kompak dan tetap solid ya Untuk selalu mensupport idola kesayangan kita Disimak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Dari official Lesti Lovers Indonesia Wilujung Milangkala, Lesti Lovers Indonesia, ke delapan tahun, insya Allah doa dan harapan terbaik kami akan selalu ada untuk Lesti Kejora. Kejora yang insya Allah akan selalu bersinar. Terima kasih untuk semua kakak-kakak Lesti Lovers yang sangat luar biasa. Delapan tahun bukan waktu yang sebentar untuk kita saling mengenal satu sama lain. Banyak hal yang kita lalui bersama, terima kasih untuk kesetiaannya Masih bertahan sampai saat ini Lesti, dari kami dengan hati untuk Lesti Wow, luar biasa Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya, Bunda Lesti mempunyai fans yang sangat kompak 8 tahun memang bukan waktu yang sebentar Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan Selalu terjaga dengan baik Selalu mendukung karya-karya terbaik juga Dari idola kesayangan kita Dan di postingan ini pun bersahabat ya Ada komentar dari A.I.Chan Akhirnya muncul juga nih A.I.Chan A.I.Chan mengatakan semoga tahun ini bisa membirukan studio lagi ya Amin Kita berharap banget ya Pertemuan antara Lesti Lovers dan Bunda Lesti Ini diharapkan sekali, Masya Allah Doakan semoga selalu sehat untuk kita semuanya Selalu dipermudah segala urusannya, amin Kita juga persahabat masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya Semoga persahabat ya ada kabar bahagia yang kita dapatkan di hari ini Dari Lesti dan Bilang Langsung Jangan kemana para sahabat ya, terus pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kelancaran untuk segala apapun yang dilakukan. Amin. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.